Wanita ini sedang memakai sarung tangan dan mengeluarkan sebuah jarum suntik untuk menyedot cairan. Kamu pikir wanita ini seorang dokter, tapi dia hanyalah seorang pelit saja. Setiap kali dia mencuci pakaian, dia harus menghitung dan mengukur jumlah deterjen. Bahkan hanya lebih 1 ml, dia juga tidak mau. Lagi pula, dia juga memakai tas plastik untuk mengumpulkan sisa kain di mesin pengering pakaian. Dan di meja hias juga. Ferni akan memakai sisa kain ini untuk membersihkan mukanya. Demikian begitu, dia tidak perlu membeli kapas wajah dan juga bisa digunakan sebagai kapas hiasan. Ferni sama sekali tidak khawatir tentang kebersihan dari kain-kain ini karena pakaian sudah dicuci dan juga sudah dikeringkan. Untuk menghemat listrik, rumah dia hanya menyala satu lampu. Jika mau pindah dari kamar ini ke kamar lain, dia akan melepaskan lampu ini, lalu memasangnya ke kamar lain. Fernie bisa menghemat biaya listrik sebanyak 60 dolar setiap bulan. Suami dia, yang bernama Robinson pikir hal ini sangat tidak masuk akal. Tapi dia sangat mencintai Fernie. Jadi dia hanya bisa diam dan menerima cara ini. Untuk menghemat biaya air. Fernie membuat peraturan yaitu Robinson tidak boleh mandi lebih dari 2 menit. Bahkan Fernie memasang mesin menghitung waktu di dapur. Jika lebih dari 2 menit, Fernie akan menyuruh Robinson matikan air. Ferni akan memakai berkali-kali air rebus mie di dapur. Dia akan mengeluarkan air begini, lalu akan menyimpan air ini untuk kali berikutnya. Tidak hanya untuk air, bahkan saus dan kecap tomat yang tersisa dari setiap kali makan, Ferni akan mengumpulkan untuk kali berikutnya. Robinson sudah banyak kali menyarankan Ferni, mereka punya banyak uang di bank, jadi tidak usah hidup begitu pelit. Mungkin hal ini sudah menjadi kebiasaan Ferni. Dia tidak pernah mencuci piring, pisau dan garpu dengan air Dia memakai tisu yang sudah dipakai banyak kali untuk mencuci Malam hari ini, Robinson mau mengajak teman ke rumah Tapi Fernie tidak mau Karena akan menghabiskan banyak uang Mereka mulai bertengkar Akhirnya, Fernie setuju untuk mengadakan pesta di rumah Tapi makanan harus dia beli Fernie pergi ke supermarket Anggur dikemas di plastik Dan juga ditentukan harganya Ferni hanya mengambil sepertiga darinya pelanggan yang lain sedang melihat Ferni tapi tindakan selanjutnya dari Ferni lebih mengejutkan orang-orang Ferni bisa mengupas kulit pisang ketika membeli pisang dan hanya mengambil isi pisang saja Ferni hanya memilih bagian yang bisa dimakan dari semua buah-buahan sedangkan kulit dan akar akan ditinggalkan nenek yang berumur 70 tahun bilang dia tidak pernah melihat orang yang begitu hemat Lalu Ferny ke tempat yang menjual daging. Dan bertanya petugas di sini, apakah ada daging yang dibuang untuk dia belinya. Petugas ini belum pernah mendengar pertanyaan seperti ini. Jadi dia hanya menggelengkan kepalanya. Lalu Ferny bertanya apakah ada daging sapi yang tidak terpakai lagi. Akhirnya, petugas ini mengambil dari gudang sepotong daging yang akan dibuang. Lalu menjual dengan harga 2 dolar. Ferny akan memakai saus daging sapi untuk membuat kue bakar. Kecap tomat dan saus salad diambil dari kali sebelumnya. Makanan hari ini sudah dihemat 75% biaya. Untuk terus menghemat uang, dia memakai mesin mencuci piring untuk membakar kue. Suhu tertinggi di mesin cuci piring hanya 170 derajat. Jadi makanan akan diselesaikan selama 1,5 jam. Meski makan banyak waktu. Tapi bisa menghemat listrik. Dia sering memakai mesin cuci piring untuk masak ikan atau sosis. Tidak lama kemudian... Teman sudah datang. Robinson mengajak mereka menonton sepak bola bersama. Tapi ketika sampai iklan, Fernie matikan TV. Dia tidak mau memboros listrik untuk iklan ini. Jadi mereka hanya bisa melihat gigi yang putih satu sama lain. Karena Fernie tidak menyalakan lampu di kamar tamu. Satu teman mau ke kamar kecil. Dia hanya dikasih sebuah lilin untuk melihat. Satu jam kemudian, kue bakar sudah matang. Pesta ini memang memalukan Robinson teman-teman dia sudah menyaksikan betapa pelitnya istri Robinson